mencok kude gak banyak tapi lah lumayan Lumayan. Buat, buat sendiri ini aja. Lagi masak air buat masak mie. Buat ngopi. dari rumah bawa ini. Nasi bawa. Takutnya nggak ada makanan sih di kebun. Soalnya musim kemarau nih. Cuma ada hujan Pohon singkong masih kecil, ya Tuh, ini bawa lanjut masak mie. Lanjut masak mie, kita angkat dulu. Akhirnya udah matang nih. Ini simple kalau di kebun kayak gini nih. Masak mie dulu, ntar baru bikin pencok sakmi dulu, yaudah, nih kalau dihutan kayak gini nih simpel masukinnya di cempal, soalnya ini panas dicempal dicemplah. lanjut masukin air buat kopi Uh, ini penuh belum tambahin lagi ya dikit lagi dikit lagi duh mendung kalau hujan bahaya nih udah mengkrensing lagi lanjut bikin pencoku dek bumbu bumbunya sederhana aja nih cuman cabe kuncai bawang kalau di sini main kuncai kucai nggak tahu tuh kalau di daerah kalian kita bakar dulu ini anak tempur masukin garam sedikit lalu cabai secukupnya aja gak perlu pedas-pedasin sedikit juga udah pedas Gak ada bumbu apa lagi? Apa, apa lagi nih? Udah kayak gini aja. Lanjut masukin kucainya. maaf kalau videonya enggak jelas nih soalnya ini cuman lah apinya diserap slapin diserapkan semasa Sunda mah soalnya nih melurat banget nih sepenuhnya juga HP jelek nih Potong-potong ini bersih, loh. Gak usah di ini lagi, cuci dan bersih kok. udah hampir jadi nih lanjut pakai rompeh buat asam-asamnya bu biar segar gurih enak lanjut lagi ntar kalau udah mau makannya mau beres-beresin dulu nih. lanjut bikin mie terus makan sederhana tapi enak nikmat lagi makannya di kebun kayak gini nih apalagi kalau ada temennya sayangin sendirian ada temennya Nasi. Bismillah, mari makan. Ini ada pencok kude atau hiris ada nasi ada mie udah segini aja tapi ah kayaknya ini mantap luar biasa nih enaknya mari makan tuh lihat nih di satu makan bismillah namanya Hmm. Enak, hmm. pakai tangan aja, hmm, Mincok enak enak. Asli enak, mencok hmm. Sayangnya enggak Sayangnya enggak bawa gula Kalau pakai gula merah enak hmm. Lebih enak Ini juga sih udah enak Tapi kan maksudnya Lebih mantap gitu Hmm udah mau habis enak banget mencok habis ah pedas banget wah mantap Alhamdulillah Dia tinggalin makan airnya airnya malah dingin hangatin lagi buat minum buat nyeduh kopi pedas banget tuh aduh lanjut kopi kopi gimana ya kalau tinggal di kubu gini kayaknya harus dibenerin dulu tapi ya soalnya ini di hutan banget nih tuh sekeliling jauh dari mana-mana tuh pohon bambu maunya sih tinggal di sini Eh, kan saya kan saya ternak kambing maksudnya kambingnya pengen dibawa ke sini tapi ah bawanya juga bawahnya juga susah ah, jalannya ekstrim banget itu udah. saya bawa motor di sana tuh jauh banget tapi kalau jalannya bagus ya pengen sih susahnya kalau musim hujan susah pulang bawa motor susah jalan kaki jauh nanjak turun nanjak turun lagi ah, pokoknya susah deh lanjut ngopi nih eh, bekas mari dari barang bekas semuanya ini mari kita ngopi sambil santai-santai ini juga di sini sambil cari rumput sambil main kan di itu apa di kampung di kampungku ini nah, mana-mana sih ini ini kan hari Raya Idul Fitri jadi pada Lanjut, kopi, ah. Ini kalau di kebun ini dari yang merang bekas dimanfaatin lepas pas banget nih. santai santai sambil ngepi kuda kuda kuda Mari ngopi. Udah kayaknya di sini nih. Enak, duh, mantap. Mari ngopi. Ngopi. Ngopi kawan-kawan. Ayo ngopi. <coughs> panas nah. makan udah, ngopi udah, istirahat udah. sekarang waktunya udah sore, tinggal kita pulang dan tolong bantu like, komen, and subscribe ya. Tolong.